Oke okay, Alhamdulillahirrahmanirrahim uh, Saya sudah sampai di uh, Salah satu uh, Home industry di Dukuh Cabian ini Yaitu home industry uh, Makan khas Dari singkong yaitu Patilo Jadi patilo ini sekarang lagi booming Di daerah Gunung Kidul karena memang Makanan ringan yang cukup menarik Nanti coba akan uh, Kita ulas uh, beberapa Uh, resep juga uh, sejarah berdirinya Home Industry di Daerah Cabian ini uh, dengan uh, Bapak Srianto, selaku pemilik dari Home Industry ini. Jadi, nanti coba kita akan bincang-bincang lebih lanjut uh, mengenai sejarah dan berdirinya Home Industry di daerah Cabian Tanjung Sari, Gunung Kidul Oke, okay, ikuti terus. Uh, Liputan kami berkaitan dengan industri rumah tangga Patilo. nah kalau ini mesin mesin parut jadi mesin giling jadi kalau sudah uh, dikupas singkongnya dicuci uh, baru digiling di sini baru diparut di sini sama seperti uh, penggilingan kelapa dan ini mesinnya mesin, mesin biasa kemudian ini rangkaian ini dibikin sendiri jadi semua seberagai rekayasa sendiri kreatif juga ini jadi nggak perlu lagi beli beli di toko yang uh, jauh tapi cukup bisa rekayasa sendiri ini salah satu bahan yang sudah di nah kalau di ini, dina, ini sudah hasil dina, galingan dina, jadi setelah digiling di itu diperas, kukus diperas dipisahkan antara uh, pati dengan uh, ketelanya kandor ataupun ya, singkongnya ya tidak setelah di ya tidak uh, peras, diperas dipisahkan patinya itu dikeringkan dan setelah kering nanti dicampur lagi dengan singkong ini nah setelah itu didiamkan kurang lebih beberapa hari untuk jadikan sebagai fermentasi agar awet jadi tidak Uh, mudah basi konsumsi. tidak mudah basi jadi Baik untuk, kita, uh, untuk uh, pengawetnya itu alami fermentasi, sangat, fermentasi jadi tidak pakai bahan, bahan kimia kita, sangat sangat aman kita, untuk bisa kita konsumsi kita coba, kemudian nah ini untuk nah, cetakannya citaan ini cetakannya ini ukurannya 7 senti ini lubang ini lingkarannya, lingkarannya ini, itu tujuh senti jadi misalnya, ada satu 7 cm lingkarannya. Eh, uh, pinggan besar dilubangin jumlahnya 16 Ini jadi sekali masak, sekali nanak. Itu satu lempengan piring, itu ada 16 uh, biji untuk... Ini uh, ataupun keping, yang biasa, patilo yang dari, siap uh, untuk dicemur nanti untuk dikeringkan Kemudian juga, setelah itu dikemas dan, dan dipasarkan dan Nah ini cetakannya ini, ini, ini citaannya pun manual ini, juga Jadi bikinan masyarakat sendiri juga. juga tidak, tidak harus pesan di pabrik Cukup beli aluminium, kemudian di otak atik atik oleh ahli-ahli yang ada di sini Setelah itu jadi biasa lah perlu diapresiakan ini tidak jadi tidak harus pesan, pesan di sana oh, oke okay, selanjutnya kita nanti kita akan berbincang langsung dengan Pak Srianto untuk, untuk ngobrol tentang Patilo ini Dusun nah sekarang uh, kita akan ini bincang ini dengan Pak Srianto salah satu uh, dari usaha ini industri patilo. Uh, gimana ceritanya oke okay, nah, sambil bekerja uh, Pak Srianto uh, ya. Sri uh, bisa ceritakan tolong untuk sejarahnya kira-kira seperti apa ini uh, untuk Patilo di daerah Capian ini untuk uh, sejarah Patilo di cabian itu berawal dari <tuh> harga ketela yang dulu itu memang untuk masyarakat cabian pada khususnya sebelum ada industri ketela patul atau lanteng itu kan hasil panen daripada ketela itu kan dijadikan gaplek, sehingga menunggu lama dan harga gaplek itu pun relatif lebih murah Dibandingkan dengan uh, kalau sudah menjadi pati, loh ini seperti ini. Taruhlah kalau hasil per pentolnya itu, kalau gaplek itu kan hanya uh, minim, tapi setelah dibuat meskipun uh, tenaganya biayanya juga agak lumayan, prosesnya juga panjang, tapi setelah dihitung-hitung. Uh, hasil dari proses uh, Gaplek Kemudian ketela itu dijadikan sebagai Patilo Ternyata hasilnya memang lebih lumayan Untuk dijadikan uh, Patilo seperti ini Sehingga dengan demikian Itu ada perubahan tingkat perekonomian Bagi masyarakat padukuan cabian Kalau hanya dulu Hanya mengandalkan panen Satu kali di setiap Gaplek Tapi ketika kita uh, Rubah pola pengolahan yang tadinya ketela menjadi gaplek kemudian kita rubah ketela menjadi lenteng atau menjadi patilo. Ini penghasilan juga lebih meningkat dan tidak hanya terfokus pada musim uh, kemarau saja, tapi di musim hujan juga bisa memproduk hasil patilo seperti ini. Yang menjadi uh, kendala juga untuk pembuatan uh, patilo ini ini lebih artinya bisa dijadikan sebagai mata pencaharian ataupun bisa menjadi ataupun mungkin barangkali bisa menjadi hasil uh, sampingan kalau di total dari hasil uh, tela menjadi kaplek kemudian tela menjadi patilo memang itu uh, jauh lebih menjanjikan, men ya, menjanjikan uh, oh. uh, untuk uh, pembuatan patilo seperti ini kalau bahannya, itu. Pak, bahannya untuk musim kemarau. Kalau seperti ini, antara bulan Juni, Juli, Agustus itu masih dihasilkan dari produk lokal uh, untuk itu. teketela. Uh, uh. Tapi nanti, setelah uh, habis di Gunung Kidul, uh, uh. itu banyak kita datangkan dari Purworejo, uh. dari Temanggung, Luar biasa. dari Wonosobo, bahkan. Uh di tahun-tahun kemarin kita mendatangkan ketela itu ada yang dari Malang Jawa Timur, uh. ada juga yang dari Lampung gitu. hantar pulau ini jantar pulau gitu. teman-teman oh, semuanya kan. jadi uh, untuk bahan baku singkong yang dibutuhkan untuk satu dusun Sabian saja sudah mencapai sampai di Lampung apalagi kalau ini bisa diproduksi secara massal di daerah gunung gitu tentu luar biasa untuk eh uh, Kendala produksi kalau tergantung musim nggak pak Pak Musim hujan uh, atau musim panas itu ada pengaruhnya enggak Ya tentu saja ada pengaruhnya karena patilo ini hanya mengandalkan panasnya dari tarik matahari karena memang hmm. berbeda uh, hasil dari patilo ini antara yang dipanaskan lewat open, open dengan oh. dipanaskan lewat matahari. Jadi alami ya pak? Drim. Alami. Alami. Oh. Kalau lewat open itu patilo tidak bisa mengembang. Tapi oh, kalau lewat betul. panasnya hmm. matahari itu pati lo bisa mengembang. karena ini tidak dikasih bahan pengembang pak ya tidak tidak. jadi betul-betul alami ya oh. ini. jadi yeah. mengembangnya itu adalah karena uh, patinya oh. kalau patinya itu lebih banyak hmm. maka patolnya akan Semangin lebih bagus besar bagus, lebih oh, besar oh. Mengembang. sehingga uh, maka terjadi perbedaan antara ketela produk lokal dengan ketela yang ada kita datangkan dari luar itu memang agak mahal Hmm. Tapi dari hasil produk uh, ketela yang dari luar, hmm. itu partnya kan lebih banyak sehingga hmm. lebih mengembang. Kemudian hasil uh, setelah dikemas itu juga lebih banyak uh, dibandingkan dengan ketela, ketela dari lokal ya, ketela lokal. Ya, ketela lokal. Hmm. Untuk pemasarannya Pak Tri, repot nggak ini? Usah untuk pemasarannya sudah luna, ini? Sekarang ini sudah ada uh, hampir setiap... Minggunya itu sudah diambil oleh orang Jogja, ada yang pemasarannya mungkin sampai ke daerah Wonogiri bahkan juga ada yang sudah sampai ke daerah Magelang, daerah Purworejo. itu pemasarannya kalau pemasarannya saya rasa tidak begitu kesulitan karena sudah ada orang-orang yang membeli ataupun istilahnya kulaan dari sini, kemudian dijual di tempat-tempat uh, Ataupun pusat oleh-oleh yang ada di kawasan Gunung uh, kidul ataupun kawasan di Yogyakarta dan sekitarnya. Hmm. Kalau legalisasinya produk ini sudah terjamin ya Pak Sri ya. Kalau sudah ada produk, legalisasi iya. dari produk ini sudah terjamin karena sudah kita sudah ada PIRT-nya. Hmm. Ya? Bahkan uh, sekali lagi, sekali lagi apa namanya se sekali-kali itu dari POM itu datang ke sini untuk memeriksa produk patilo itu apakah pakai bahan pengawet ataupun tidak tapi kita tetap konsisten tidak memakai bahan pengawet dan murni uh, alami. Setelah pulang kerja kita optimalkan untuk membantu ibu uh, di mana di dimin di, di di, di atau di sd di, pak? di min ponjong. Oh dimin ponjong dimin ponjong ya selain dari kerjaan tetapnya memang sebagai pns tapi juga Uh, beliau uh, di rumah uh, Bersama keluarganya Membangun usaha ini untuk uh, Kegiatan lah, kegiatan keluarga Biar tidak uh, Kelihatan nganggur dan sebagainya Karena memang masih ada waktu luang Dan ternyata untuk Seperti hanya Pak Tulo ini Bisa dikerjakan di rumah, bisa dikerjakan dengan Pada malam uh, hari Pada malam hari kerja, ya, pada jam jam jam juga kerja, Pak Sri ya Iya, di luar jam kerja Kantor Yo, sambil nonton TV katanya Pak ya Sambil nonton bolanya Bisa juga ngemasin, bisa juga Untuk produksi ini, cuma untuk jemurnya Tetap harus siang hari ya, untuk jemurnya ya. Karena memang menggunakan bantuan sinar matahari Itu harus siang hari, oke Begitu Pak Sri, makasih banyak, ini sudah Sampai Dapat sama. informasi uh, menarik Tentang uh, usaha Yang kreatif Masih baru, tapi ini sudah Sudah masuk pada tatanan regional Karena sudah jateng, DIY sudah uh, Dikuasai pasarnya dari dusun cabian ya pak sri ya, ya cabian juga sudah sampai pacitan ponorogo pacitan ponorogo itu sudah sampai jawa timur itu itu lumayan itu nanti tinggal uh, mengembangkan di daerah yang lain mungkin jawa barat daerah ibu kota dan sebagainya itu nanti bisa disasar tergantung nanti uh, model pemasarannya bisa dikembangkan bersama oke itu untuk informasi sedikit tentang uh, usaha mandiri yaitu has, olahan hasil uh, dari Singkong Yang dulu hanya sebagai Dijadikan sebagai uh, Tepung singkong jadikan sebagai tiwol, gatot, dan sebagainya Ternyata sekarang menjadi uh, patilo Nah ini uh, sistem kukusnya setelah disarot Dicetak baru dikukus Ini masih alami betul ini uh, Jadi masih teringat uh, Zaman kecil dulu Masa orang tua pakai uh, Kayu jadi alami, tidak bahan bahan pengawet, betul betul murni alami. Bolehlah teman-teman kalau mau kepen mencoba sini melihat proses pembuatannya seperti apa ini karena masyarakat sini akan terbuka, jadi bisa main ke desa ngestero, uh, dusunnya dusun Sampian, kecamatan tanjung sari, kabupaten gunung kidul. Gitu Silahkan sekali kali kalau mau kepen coba melihat prosesnya seperti apa bisa dilakukan di sini atau bahkan mau belanja produk-produknya pun boleh di sini mungkin bisa grosir ya nanti ya boleh grosir. Nah kalau ini sudah selesai dikukus Jadi dikutip, diangkat Kemudian diletakkan di atas uh, tempat penjemuran Kalau Jawa ini namanya rigen Ini terbuat dari bambu Setelah itu kemudian nanti baru dijemur Nah setelah kering, ini jemur kering Baru nanti diangkat lagi Dan bisa dikemas Nah setelah dikemas barulah masuk pasaran Nah kira-kira seperti itulah proses pembuatan Patilo makanan khas uh, Gunung Kidul ya jadi untuk Capian ini Israel sudah mendapat uh, hak paten dari Disperindakop sebagai sentra industri uh, makanan khas yaitu makanan khas dari singkong yaitu Patilo. nah ini balas ini ini tenaga ahlinya ini jadi, sini karena gak ada karyawan, ya sebenarnya ini masih keluarga semuanya, katanya. Jadi, ini tenaga ahli yang sudah super cekatan, super lihai, jadi satu hari mampu menghasilkan satu, menghabiskan satu kintal uh, singkong mentah. Nah, ini yang sudah siap dipasarkan, sudah dikemas, dan siap dipasarkan. Monggo, yang mau belanja boleh, ini sudah ada. Uh, label produk industri rumah tangga jadi ini sudah siap jual jadi untuk teman-teman semuanya silahkan kalau yang mau borong boleh borong yang mau merasakan silahkan ya sudah tersedia di toko-toko yang ada di daerah Jogja dan sekitarnya bisa juga dijadikan sebagai oleh-oleh makanan khas selain dari uh, bakpia mungkin selain dari yangko tapi untuk di Jogja sekarang sudah ada ini di Gunung Kidul. Nah untuk rasanya seperti ini. Ini yang sudah digoreng. Ini disampur bawang. Jadi cabang merah disampur nah, Rasanya enak itu. Jadi yang agak hitam hitam tadi bawang merah itu <gifat> biar agak gurih katanya.